Kali ini saya akan misi balas dendam. Jangan lupa subscribe dan like movie Zikri. Berawal dari sebuah negara besar yaitu Amerika Serikat yang mana dikabarkan bahwa semakin besar gangster yang akan berkuasa di negara tersebut. Hingga membuat sang gubernur berbicara akan menuntas habis para gangster gangster dan para bandar-bandar narkoba yang mencoba menguasai Amerika. Rangkuman film pun dimulai dengan seorang opa-opa yang sangat ganteng, dialah orang yang bernama Stan Hill, dan istri yang sangat cantik jelita rupawan menawan agung terpesona. Ketika hendak menuju ke mobilnya yang dia parkir di bawah tanah 3G, tiba-tiba ditanya oleh seorang preman yang mirip seperti Aninim, dia bernama Charlie. Karena Charlie tak diberikan uang, ia pun langsung membunuh sang istri tercinta. Dan bodohnya mereka, mereka membiarkan sang pemeran utama hidup. Tak lama setelah kejadian tersebut, Stanley langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang telah menimpa kepada dirinya, dan sang detektif akan berjanji menangkap sang pelaku tersebut. Setelah membuat laporan di kantor polisi, Stanley langsung pergi ke pemakaman istrinya yang ada di gereja dan dia sangat terseduh. Selang beberapa hari kemudian, sang detektif berhasil menangkap pelaku yang telah menghabisi nyawa istri Stanley. Stanley pun menjelaskan kalau pelaku tersebut mempunyai tato di wajahnya. Mendengar hal tersebut, polisi langsung membebaskan pelaku tersebut tanpa ada kejelasan yang diberikan. Melihat kejadian tersebut di depan matanya, Stanley sangat tidak percaya dan sangat... Tidak masuk akal Apa yang telah terjadi pada dirinya Dia pun protes ke tersebut Karena Ya menjadi korban kan saya Istri saya dibunuh Why Stanley pun langsung pulang ke rumah Dengan rasa sakit hati yang mendalam Dan uh, Susah diuncahkan kata-kata pokoknya Stanley pun keluar Untuk pergi beli martabak Tak lama dia melihat Charlie Dan kawan kawannya Emosinya pun langsung memuncak dan tak lama ia putar balik menuju ke rumah Setibanya di rumah Stanley langsung merobohkan tembok tersebut Yang ternyata dalamnya sebuah kenangan masa lalu yang pernah ia simpan Dan setelah dibuka ternyata isinya senjata dan dokumen-dokumen rahasia Karena sudah tidak ada harapan lagi di kantor polisi Stanley pergi menemui temannya untuk meminta bantuan Dengan mencarikan nama-nama para pelaku yang telah membunuh istrinya Singkat cerita Stanley singgah di sebuah bar untuk menyenangkan pikirannya. Namun, dia melihat salah satu rekan Charlie yang telah menghabisi si nyawa istrinya. Menyadari hakkan hal itu, teman Charlie langsung kabur. Stanley pun mengejarnya, namun tiba-tiba ia ditonangkan pistol dari belakang. Dengan sigapnya, Stanley langsung membalikkan keadaan dan menanyakan koroce tersebut di mana keberadaan Charlie. Namun, Charlie. Kerojo tersebut tak memberitahu di dimana keadaan Charlie Mendengar jawaban yang tidak pasti Stanley langsung membunuh Kerojo itu Setelah membunuh rekan Charlie Stanley langsung pergi Namun tanpa sepengetahuan Stanley ada seseorang yang mereka-mereka Tak lama orang tersebut pergi ke tempat Charlie Yang dimana ternyata dia adalah ketua gangster Yang ditakuti di Amerika Dan dia memberikan videonya setelah berhasil membunuh Charlie, Stanley dan Danis pergi menuju ke ruang bawah tanah yang dimana tempat tersebut menyimpan semua benda-benda kelam -benda di masa lalu mereka. Karena tangan telah kaku, mereka latihan sejenak. Karena mereka telah lama meninggalkan barang tersebut. Dan sekarang misi dimulai. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan... Dua mafia yang menangani kasus Stanley. Rupanya mereka berdua kerjasama dengan Charlie. Inilah mafia berdasi. Ternyata dua orang satria bajak hitam inilah yang melindungi bisnis haram mereka selama ini. Setelah berhasil membunuh satu pelaku, Stanley pergi mengincar pelaku lainnya yang bekerja di sebuah tempat tato. Dan Stanley meminta membuatkan tato tersebut yang bertulisan I'm I War. Dan pelaku tersebut baru menyadarinya Seperti yang kita tahu dengan mudahnya Stanley menghabisinya Makin tua makin jadi tua-tua keladi. -tua Di saat yang bersamaan Dennis didatangi oleh Charlie Dan Charlie menurunkan pistol ke Dennis Namun Dennis adalah serigala yang sangat lapar Dengan mudahnya semua para kurcaci-kurcaci tersebut dikalahkan Dan Charlie langsung melarikan diri keesokan paginya Charlie pergi ke kediaman putri Stanley dan menembaki mobilnya akibat kejadian tersebut suami dari putri Stanley terluka dan putri Stanley menyalakan ayahnya tak ingin kehilangan cinta untuk kedua kalinya Dennis dan Stanley langsung pergi ke tempat Charlie untuk melakukan balas dendam setibanya di tempat mereka Stanley langsung memborbar di tempat tersebut sebut dan tiba akhirnya ia ketemu dengan Charlie dan langsung menembaknya Sebelum kematian Charlie dia sempat membuatkan kata-kata terakhir kalau dia hanya lapis suruh dan dia masih mempunyai bos besar Di sisi lain anak Stanley kembali diserang dari anak buah bos besar tersebut Dan ayah Stanley mengatakan kalau jangan pernah libatkan anak-anaknya Rupanya dari jauh Dennis siap menjadi sniper Tak lama Stanley menanyakan kenapa dia membunuh istrinya Lalu si Kenneth itu mengatakan kalau dia dibunuh atas perintah bosnya yaitu Gubernur Di saat yang bersamaan Bang Toib datang dan rekannya menodongkan pistol ke Stanley Namun Dennis datang lebih cepat dan akhirnya Bang Toib menyerah setelah itu, Stanley langsung pergi ke kediaman Gubernur dengan menyandera Bang Toyok. Dan setelah tiba di kediaman Gubernur, Bang Toyok dibuat pingsan dan mobilnya dibakar sehingga meledak. Setelah berhasil masuk di ke kediaman Gubernur, Stanley langsung berhadapan satu lawan satu melawan Gubernur dan ternyata Gubernur hebat juga. Di sini semua saling adu serangan. Shotgun dengan lawan tangan kosong tapi dengan mudahnya Stanley mengalahkan shotgun tersebut Hebat Hebat hebat. Film pun tamat dengan diakhiri sendir... Ah sudahlah dengan lasir-lasir saja Buat teman-teman yang sudah menonton Terima kasih banyak Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Karena semua manusia itu tak lupa dari kesalahan